tapi mudah-mudahan bisa profit ya ja, ja, dan bisa ngebungkus kita memakai fitur media ya, nice sayang banget kalau ada kali Cuk. oh no plus oh dapat kali dua butir petirnya dikali sembilan kita tambah tiga puluh enam ribu aja nice tiga ribu gila kau jangan kau seribu sayang banget kalau nggak dekat uh oh, ada kalinya ujung kanan mati oke okay, nice tambah kita tim ribu ya cok di kali enam belas ribu dua ratus aja Slot 168 Surganya para slotter. Oke, okay. halo semuanya Gimana kabarnya hari ini semoga Kalian baik-baik aja dan semoga kalian Sehat-sehat selalu Dimanapun kalian berada ya pagi, ya. Welcome back to game, selamat Yang selamat pagi, Oke, guys, 50, 000, dan di sini gua bawa selamat pagi, selamat pagi, Dan pagi, di pagi, 1200 pagi, ya selamat Oke, tampaknya kita langsung gas kena jadi 30 speed cepat, Mudah-mudahan dikasih yang mantul-mantul dan manis-manis yang pastinya. Oke, okay, nice. Oke, okay, guys. satu-satu aja nontonnya. Jangan lupa siapin udu dan kapal apui. Gila, langsung-langsung sekitar di kapal api aja. Tapi kalian agar kalian bersantui. Uh, simak baik-baik pola -baik dari gua, Cok. Agar kalian bisa nonton ya nah, kali aja kalian mencoba ya kan Dan kalian uh, nyobanya profit juga Eh Halo dan apa pico? Gak tahu ini kita ya, lihat aja ya Tapi udah-udah bisa profit aja ya Dan bisa nungkus kita rumah cave Itu punya dia pasti nice Sayang banget pun tak ada kalinya co 11 Oh, no, oh dapet kali dua putir Putirnya dikali 9 Kita ambil 36 ribu ya coba Nice, 320000 gila kau, jangan ku Si kita dengerin dulu nih musik-musik sensasional. eh, <tuh> eh, eh, eh, eh, t sensasional dengan 329 28.000 ya, Oke okay, nice dikonekkan di rumahnya coba minyak dulu bisa nggak nih nggak oh, bisa job kalau kita investasi ya perkalian aja dulu ya oke judulnya kurang satu sayang banget nice cepatnya up uh anjing sial enggak ngerem bajon. Oh, jiwa pokoknya putu. Saya banget kalau ada kali uh, ada kalinya ujung kanan. mat. Oh, Oke okay, nice. Tambah kita titik ya, jadi kali ya, lagi, kita dengerin lagi nih Eh, guys, oke, okay, eh, buat dulu bang oke okay guys eh, gua eh, udin udin apa eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Jadi gimana cowok sentuhi aja yang kan untuknya jangan terbawa suasana Dan jangan tekan uh, Kalem aja yang untuknya cokokin aja Banget dan ya, juga merah Wuuu uh, merahnya cowok Berang lupa Yang sih Gila super bi aja sensasional Sensasional dan super bi Gila gila Gila gila gila gila Gila ya, baru pertama kali main Ah, biasa berkali-kali di luar kayak gini anjing oke oke okay, ya kita susah 4 spin dan kita uh, pengalinya sudah ke pesan coba. oh oh oh biru dulu bisa nih Unit, night, date, close, night, until, oh, countdown, oh, anjing jujurnya, perasaan Tuhan, perasaan itu, lo ada nice juga, ya, ya, walaupun Megawatt ini enggak ada, coba kita dapat dengan AI, seperti di ANC, saudara-saudara pastinya. Oke, polanya kayaknya gak ya, cuy, ya, 30 cm per ini, dengan. Uh, sudah di lima puluh diberuang ya antulah video okay, cakep janda dong oke okay, guys ini uh, gue mau ingatin buat kalian semua di video ini gak ada unsur hanya mengajar mengajari cuy, ya. apalagi mengajari kalian buat bermain karena apa? Karena ini adalah tentang pembahasan judi online, jo Atau ya sudah slotnya, joh ya. Slot online dengan uh, primatic play game games of Olympus, joh pasti. Ya, ini yang gue main. Jadi buat kalian yang belum pernah main, cukup jadi penonton aja, jadi penonton nantik. Dan cerdas menanggapi video dari gua ini, joh. Gitu. Dan juga buat kalian yang sudah terjun ke dunia ini, kalau bisa dikurangi Dan Kalau bisa Kalian mainnya pake uang bebas Jangan pakai uang beras ya cuy Nah ya cuy Karena tidak ada sukses ya cuman. Dengan bermain judi Judi apapun Mungkin judi online Ataupun offline ya cuman. oke di sini gua ulangin aja dulu 30 anjing di ku ada 2x nya Wey Kurang satu lagi anjir. ya Uh Kalau berapapun kalian sudah dikasih jangan lupa sama kita ruh aja. Jangan pernah lupa ujung-ujungnya nanti kalian aku baru kalian nyesal. Jangan sangean, jangan nafsuan, dan jangan sampai kalian dikendalikan oleh game ini cow. Kalau bisa kalian mengendalikan game ini jadi kalian bisa mengatur semuanya cow gitu Kalau kita sudah diatur kita nggak bisa uh, uh, mengendalikan aja juga ya. Kita nggak bisa mengendalikan ya, itu. Oh, yo. Oh, Yocho. Yo. I guess he's a churro churro. A churro, guys. Oke, okay, janda. Nice. Oke, okay, nice. Oke, okay. oke okay guys, aja aja ya. Gua ini aja, jadi aku aja, karena kesempatan ini tidak pernah datang kedua kalinya. Dan thank you banget buat kalian yang sudah mampir Jangan lupa kalian simak berbaik polanya Dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya cuy ya Oke okay, guys, thank you